tunggu tunggu, gua kemarin kok merinding dengar suara dia ini cuy Hana Delisa. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Endi di channel Endi Tech. Sudah dua hari ya, kita nggak upload video ya, dikarenakan menemani orang tua yang lagi sakit, cuy. Ayah saya lagi sakit, cuy. Sekarang cuy, ya. Lagi sakit, jadi uh, untuk beberapa hari ini kita harus menemani gitu ya. Jadi, tolong dimengerti aja, cuy. Ya, kalau saya nggak upload video untuk beberapa hari ini, oke, langsung aja, cuy. Ya, di sini saya akan mengabulkan requestan teman-teman lagi, cuy. Ya, untuk sementara kita nggak ngereak, yang ngakak-ngakak dulu, cuy, dikarenakan kemarin kita udah ngakak full. Ya, sekarang kita akan mengabulkan requestan teman-teman lagi satu persatu, cuy. Di sini saya mendapatkan requestan yang cukup membuat saya tuh agak apa ya agak penasaran gitu ya penasaran ini tentang i g l j ya i g di sini medley ya di sini medley yang mana dinyanyikan oleh uh, Hanna Delisa Asmin Saat, Raisa Risro, dan Dean Aiman. Oke, okay. ini ada beberapa penyanyi yang memadai lagu ini cuy. Tapi di antara penyanyi ini kayaknya saya cuman mengenal uh, nama ini cuy, nama Asmina Asmin, Asmin Saat. Cuman itu aja yang saya kenal di sini cuy. Yang membuat saya itu penasaran, viewnya itu udah dua juta cuy. Dan banyak juga youtuber lain yang rek ini cuy. Ya walaupun saya belum tengok. Tapi banyak yang nge-react ini cuy Apalagi youtuber dari Indonesia gitu ya Itu yang membuat saya penasaran banget Dan kebetulan teman-teman banyak yang request Oke sebelum kita lanjut ke videonya Saya memperlihatkan dulu Ini teman-teman kita yang request video ini Oke dan tanpa banyak cakap lagi Langsung aja jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap seperti biasa sih kalau saya mereaksi musik saya harus menggunakan uh, earphone ini supaya uh, lebih detail gitu ya lebih detail dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cik. tiga dua satu uh. oh musik musik Arabian ya tunggu ini nyanyi pertama siapa ini cuy menyanyikan lagu tujuh nasihat ya ke sirima, didik harusnya resu, yang ini tunggu saya lihat skripnya cuy yang menyanyikan lagu datu, sih. Oh Hana Delisa ya Suaranya apa ya Ini ini punya udah penyanyi lama ke atau penyanyi baru cuy tapi kok kualitas suaranya ini kok uh, menurut saya GG cuy GG jadi dia bisa menyanyikan uh, banyak genre sih menurut saya oleh suara dia, cuy. Hmm. Asminsat. Dikaditurkan yang Kalau suara ini kita nggak nggak usah dipertanyakan bagus apa, apa enggak, sih Ini ah uh, udah gege, cuy. Tunggu-tunggu, ya? gua, gua kok merinding dengar suara dia ini, cuy! Hana Deliza, tunggu-tunggu, disini enak banget, sih. Pas masuknya, sorry, sih, saya ulang, ya. merinding denger suara dia ini sih. Gua gua merinding sih. Sampai gua. <tong> Saya ulang lagi sih. Saya nggak tahu persi lagu yang dinyanyikan ini, Cuy. Tapi s -s saya lihat dari penyanyinya ini. Ini penyanyi luka Cuy. Dan Noki ya. Kalau nggak salah Noki, Kekli. Berarti ini genre lagu yang dinyanyikan oleh... Uh, Hana Delisa itu adalah... ref. Kok bisa... Kedengaran seperti... Lagu <laughs> Enak banget ini untuk juga punya Dian ya. Dian Ini tiga penyanyi ini saya sumpah cuy saya nggak pernah lihat ini saya mending jujur aja cuy kalau yang satu ini bisa dibilang menurut saya siapa namanya uh, Asman saat ini As Asman saat uh, Asmin saat ini saya sudah sering melihatnya cuy dan banyak juga ngerekus itu cuy jadi ketiga ini saya nggak kenal cuy oke okay. nah ini dia nih cuy peluang kedua, suaranya tinggi banget sih. tunggu ini lagu siapa sih? Oh berarti Datuk Zrizit Nurhaliza itu dua lagu yang lolos di IGL 35 Tujuh nasihat dengan aku Bidadari dari surgamu oke okay. Aku Oh Capek nih andalan gue ini J Gunda ya Ernisa Gri. Ini suaranya apa namanya kualitasnya bagus ya uh, uh, apa namanya ciri khasnya dapat cuman terlalu udah udah banyak yang suara macam ini Cuy. semalam aina abdul ini engkau sendiri kualitas musiknya juga bukan kaleng-kaleng sih -kaleng, enak banget didengarnya sih coba kurang menggunakan uh pendengar yang apa pendengar seperti ini tuh yang benar-benar detail gitu ya wah ini gendernya wah ini nih nih Gila yang harus kau tahu. ini Nih, dia udah menyanyikan berapa genre Cuy Gue udah bilang Ini karakter vokal yang kayak gini tuh dia bisa menyanyikan banyak genre Dan ya Itu ulang lagi Cuy Langsung berubah Oh, my God. Ya, hmm, pas banget deh. Oh, Floor. Iya, ini midlay-nya keren banget, Ji. Nunggu, Ji. Gua dengar lagi yang waktu di sini, sih Gua nggak tau suka banget di sini tadi, Ji. Di mana sih tadi? Jadinya nanti aku aslan udah di sini sini ini ini. <laughs> ini gendernya beda nih, langsung berubah. tiba-tiba jatuh cinta dengan Hana Deliza ini, <laughs> oke okay, cuy itulah tadi uh, question teman kita cuy ya dan ini menurut saya sangat menarik banget, menarik banget karena saya nggak uh, tahu kenapa ya melihat penyanyi yang satu ini siapa namanya tadi Han Anna Deliza ya Hana Deliza saya baru pertama kali ya Melihat ini, saya gak tahu pertama kali ke Atau dia sudah saya ke Saya gak tahu tapi uh, Jujur aja cuy, saya kayak baru pertama kali Melihat penyanyi ini cuy Ana Deliza ini cuy uh, Saya langsung, apa ya, jatuh cinta gitu Dengar dengar uh, Kualitas vokalnya gitu cuy ya Bukan bukan uh, jatuh cinta karena kita Menyukai uh, Kayak layaknya Berpacaran gitu, enggak cuy Saya sebagai uh, pencinta musik Sangat Jatuh cinta dengan kualitas suaranya, cuy. Seperti awal video, saya mengatakan kualitas vokal yang macam itu bisa menyanyikan banyak genre. Terbukti kan, di video ini dia menyanyikan banyak genre lagu, cuy. Dan ya, bukan kaleng-kaleng, dia menyanyikan ini dapat, dia menyanyikan genre ini dapat, dia menyanyikan genre ini dapat. Nah, ini asli yang namanya penyanyi. Uh, kualitas yang seperti saya idam-idamkan gitu ya. Ah, di sini juga saya bisa mengetahui beberapa lagu yang menurut saya itu yang sudah saya react yang lolos ke IJL 35 ya. awalnya saya nggak terlalu awalnya saya nggak tahu menau cuy ya lagu-lagu yang mana aja yang lolos itu cuy ya. yang saya tahu itu ada dua aja sih yang kemarin ya yang dapat info dari teman kita lagu dari Datu Sisi, Siti Nurhaliza yang berjudul Tujuh Nasihat dengan lagu dari Nisa Zakri yang berjudul Gunda gitu ya. Dan di sini saya baru tahu ada beberapa juga lagu ya. Dan memang lagu-lagu yang uh, masuk dalam sini itu bukan apa ya? Bukan lagu asal-asalan, memang lagu-lagu yang menurut saya sih GG semua cuy ya. Saya sering dengar lagu-lagu yang udah masuk dalam sini cuy. EGL 35 ini cuy ya. Oke okay. Dan terima kasih ya sebelumnya Buat kurang semua yang request ini Dan saya akan melanjutkan lagi Untuk mere mereaksi uh, IGL35 juga cuy Medley Tapi ini Dari saya lihat thumbnailnya ini Yang um, Medley Lagu ini tuh adalah Apa nih Seniman Tentara cuy Seniman Tentara Darat Kalau nggak salah ya di sini Ini saya lihat dari ininya cuy Judulnya itu AJL 35 Medley, Badan Seniman Tentara Darat. Oke, okay? dan terima kasih buat korang yang selalu stay di channel NdTK. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka dislike aja. Kalau korang ingin menunggu-nunggu video terbaru dari Andy silahkan di subscribe. Saya Indi pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.